Indonesia tanah air beta Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala Tetap di puja-puja bangsa Di sana, tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan, bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.